Beda 19 tahun dengan suami baru, Kori Sandhioriva, tak masalah Kori Sandhioriva sudah mengakhiri masa kesendiriannya. Kori sudah menikah lagi dengan pria bernama Shari Shukarti. Kori yang kini berusia 28 tahun ini lebih muda 19 tahun dari suaminya. Saat berbincang dalam acara virtual, Syarif menceritakan sudah kenal dengan Kori sejak 2018. Mereka kenal dalam satu proyek pekerjaan, perusahaan penambangan, dan kargo. Mungkin kalau saya kan, komunikasinya setelah strike to the point. Saya cukup memahami juga karena Kori punya komunikasi yang baik. Kedua, saya bukan tipikal orang yang ribet sama sesuatu yang gak penting. Karena saya tahu kori itu public figure sering berada di dunia entertainment, jadi pekerjaan dan aktivitas Kori sangat amat saya pahami. Ucap syahreh. Saya pun tak membatasi pekerjaan Kori apalagi sampai mundur dari dunia hiburan untuk jadi ibu rumah tangga. Pria yang berprofesi sebagai pilot dan pebisnis ini mendukung apapun yang jadi pilihan Kori. Apapun yang Kori ingin kita selalu support, menikah, saling mengenal satu sama lain, pasti ada perbedaan wajar. Cuma yang kami selalu diskusikan itu apa yang buruk dari saya dan sebaliknya. Jadi harus bisa berdiri dari banyak sisi, jadi temannya, selain suami, kadang jadi ayahnya, mengayomi, kata Syarih. Kori dan Syarih mengaku sama-sama mempemisikan diri dari nol. Keduanya belajar untuk mengesampingkan ibunya. Oh iya iya, saya masih 28 tahun, keinginan masih banyak dengan segala kondisi tubuh saya. Kadang-kadang keinginan lebih besar dari apa yang kita miliki. Kalau masih muda, itu harus saya tambahkan. Artinya harus saya taruh dulu nih, biar bisa ngomong dengan kepala dingin, kori. Dari situ kita juga harus meninggalkan umur yang sudah tidak muda lagi ya. Jadi saya juga masih kecil, gak boleh. Terus Masli juga, aku lebih tua dari kamu, loh bisa gitu juga. Jadi bagaimana kita membuat jamur yang baru? Karena kita kan mungkin ada memori lama? Kebiasaan lama yang harus disepakati mau bagaimana? tapi memang agak sulit ya tugasnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.